Hai hai hai Taukah kalian sob, jika di Indonesia memiliki banyak keragaman agama? Meski begitu, pemeluk agama di Indonesia bisa saling menghargai karena berlandaskan pada sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Keberagaman agama memang sudah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sejak beribu tahun lamanya. Ya, agama menjadi prinsip dan petunjuk hidup manusia selama hidup di muka bumi ini. Agama di Indonesia yang diakui terdiri dari enam, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberadaan enam agama tersebut menciptakan corak yang berbeda-beda, mulai dari kitab suci, tempat ibadah, hari besar, hingga budaya. Yang pertama, Islam. Setiap orang berhak memilih dan memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Hal ini termasuk orang yang menjadi mu'alaf atau sebutan lain dari orang non-muslim yang pindah atau memeluk Islam. Ya, saat ini sudah banyak orang yang mulai tertarik dengan agama Islam, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Tidak ada waktu yang ditentukan Kapan bagusnya untuk menjadi mu'alaf? Sebab semua hari baik Jadi, bagi yang telah yakin ingin memeluk agama Islam Kalian bisa kapan saja menjadi mu'alaf Cara untuk memeluk agama Islam juga sangat mudah dan tidak sulit Hanya dengan membaca dua kalimat syahadat Merupakan kunci utama dari seseorang yang ingin menjadi mu'alaf Nah sob, setelah membaca dua kalimat syahadat Seorang mu'alaf harus melakukan hitan Langkah terakhir yaitu melakukan mandi besar Yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah memeluk Islam Eh tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Kristen. Agama Kristen merupakan salah satu agama mayoritas di dunia Selama 2000 tahunnya lalu, yaitu sepanjang tahun masehi, agama Kristen sudah ada di dunia Dalam agama Kristen sendiri, sakramen baptis merupakan pintu masuk kepada sakramen-sakramen lainnya Dan gerbang menuju keselamatan Untuk dapat menerima sakramen baptis secara sah, Diputuhkan syarat-syarat valid yang meliputi penerima, pelayan, materi dan forma Bacaan masuk Kristen atau forma, sakramen baptis akan dibacakan oleh penerima baptis Dikutip dari buku Ziarah Iman, penerima sakramen baptis adalah orang yang belum pernah dibaptis sebelumnya Nasab, mengenai pelayan sakramen, pelayan baptis dalam situasi biasa adalah klerus atau uskup, imam dan diakon. Namun dalam situasi darurat, siapapun yang telah dibaptis dapat secara licit memberikan sakramen baptis, dengan tetap mengikuti tata cara liturgi yang benar. Materi yang dibutuhkan dalam sakramen ini adalah air yang telah diberkati. Ketika memberi sakramen, kepala penerima harus dituangi dan dimasukkan ke dalam air. Tindakan tersebut diikuti dengan forma baptis atau bacaan masuk Kristen. Hindu Tahukah kalian sob, jika agama Hindu memiliki 1 miliar pengikut di seluruh dunia? Ya, agama Hindu menjadi agama terbesar ketiga di dunia Pendiri agama ini tidak ada dan keberadaan agamanya pun bisa dilacak pada tahun 1500 sebelum masehi Tempat ibadah umat Hindu sendiri dinamakan pura dan kitab yang dipercaya oleh umat Hindu adalah Weda atau Upanishad. Bagi umat non-Hindu yang ingin masuk menjadi pemeluk Hindu, wajib menjalani ritual Sudiwadani. Upacara ini bisa dimaknai sebagai pengukuhan atau pengesahan ucapan, atau janji seseorang yang secara tulus, ikhlas, dan hati yang suci, serta menyatakan menganut ajaran agama Hindu. Buddha. Agama Buddha memiliki kurang lebih 400 juta pengikut Dan didirikan oleh Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sang Buddha Pengikut agama Buddha disebut Buddhis Dan kitab agama Buddha sendiri adalah Tripitaka Serta tempat ibadah umat Buddha dinamakan Vihara Ya, selain itu agama Buddha memiliki tiga aliran dominan yakni Theravada, Mahayana, dan Vajrayana atau Tantrayana Dan jika kalian ingin memeluk agama Buddha maka langkah pertama untuk menjadi penganut agama Buddha adalah mengerti dasar kepercayaan agama Buddha itu sendiri karena hal ini membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian ingin menganut agama Buddha Selain itu, kalian dapat mempraktikkan ajaran agama Buddha ...dan mengambil bagian dalam tradisi yang sudah dijalani selama berabad-abad. Katolik Pindah agama bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya. Dan jika ingin berpindah keyakinan, maka seseorang perlu melakukan beberapa tahapan... ...untuk bisa benar-benar mengimani agama barunya nanti. Begitupun yang terjadi ketika seseorang berpindah ke agama katolik. Ya, hampir sama dengan agama Kristen, agama katolik pun dibawa oleh Yesus Kristus. Langkah awal untuk masuk ke agama katolik adalah niat dan keinginan, yang merupakan kunci utama yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi katolik. Setelah yang bersangkutan menyatakan niat dan keinginannya, ia akan melalui proses pembelajaran yang disebut katekumen, Ya, proses belajar ini ditempuh minimal enam bulan hingga setahun dengan frekuensi pembelajaran setiap hari minggu Ketika peserta katekumen dianggap siap barulah ia diperbolehkan dibaptis secara katolik Dan yang terakhir, Konghucu Walaupun mayoritas orang di Indonesia menganut agama Islam namun agama lain yang diakui oleh negara sendiri juga memiliki kedudukan yang sama dengan agama mayoritas Indonesia. Tidak ada salah satupun yang dianggap rendah atau tidak penting. Sebenarnya, agama Konghucu tidak memiliki syarat yang berlebih dan tidak perlu menjadi seseorang yang kaya agar bisa masuk di agama ini. Namun, cukup memiliki hati yang mau percaya dan mau dibentuk di dalam agama ini saja dan memilih dengan yakin bahwa Konghucu adalah pilihan kepercayaan dan agama yang tepat untuk belajar.